Ya ahlimul khadar minal badani hadir hadir hadir Alhamdulillahirrohbilalamin Di hari yang berbahagia ini Kita bisa bersilaturahmi, Walaupun hanya lewat dunia Semoga kita tetap menjadi saudara Seduluran selawas-selawasangking walasa kusti Allah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 Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Yang berupa nikmat sehat ini Mari nikmat sehat yang diberikan Allah ini Kita gunakan dengan sebaik-baiknya Semoga nikmat sehat ini Menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Dan bisa bersyukur dengan sebenar-benar syukur Dengan cara menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larang-larangannya Amin ya rabbal Alamin Saudara-saudaraku semuanya setelah beberapa waktu yang lalu Saya mengijasakan Ijib Jafar Sadiq Untuk pagar rumah Supaya rumah Dilindungi oleh Allah tatkala ada maling Atau pencuri masuk ke dalam rumah Maka insyaAllah rumah tersebut Akan terlihat seperti lautan Dan Alhamdulillah Banyak sekali saudara-saudara kita Yang sudah memberikan testimoni dan keberhasilan alamin Begitu banyaknya saudara-saudara yang berminat mengamalkan hijab Jafar Sadiq Saya sangat senang sekali Semoga bisa menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Seperti waktu kemarin saya mengatakan bahwa Insyaallah saya akan Mengijasahkan hijab Jafar Sadiq ini sampai tujuh tingkatan Untuk Tingkat yang selanjutnya ini Ini adalah Hijib Jafar sodik Versi dari Sunan Kudus Jadi Hijib ini insya Allah Untuk keselamatan Langsung saja insya Allah Saya akan mengijazahkan Hijib Jafar Satik untuk keselamatan Tapi sebelum saya mengijasahkannya Silahkan tulis Kopil itu di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Panjenengan semuanya mengamalkan iqip ini, saya meminta Panjenengan untuk lebih dahulu mengamalkan solawat nuritadnya sebagai peredam atau pondasinya dibaca tujuh kali tahan nafas. Setelah itu Panjenengan bertawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul ini silakan panjenengan amalkan. Yang pertama bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua bertawasul kepada Nabi Sulaiman AS, yang ketiga bertawasul kepada Nabi Dawud, yang keempat bertawasul kepada Nabi Khidir AS, yang kelima. Bertawasul keempat malaikat Muqarabin, malaikat uh, Jibril, Mikail, Israfil, Israel Setelah itu bertawasul keempat sahabat baginda Rasulullah Walau Faizir Abu Bakar, Umar, Usman Ali Dan seterusnya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Setelah itu tawasul kepada Syekh Abi hasan Ash-Shazili setelah itu tawasul ke Syekh Muhyiddin Ibni Arabi, Selanjutnya bertawasul Kepada para wali songo Seterusnya Bertawasul ke Abuya Armin Banten Abuya Ashnawi Labuan Abuya Maksum Ciwaringin. Setelah itu kepada Mama Abdillah Mama Mukhidin. Muhammad Soheh Pamugaran Cirebon Abah Nuh Mama Haji Ahmad Sujai Selanjutnya bertawasul kepada orang tua Kepada diri sendiri Man Adzani. Dan silakan Kalau panjang mau mahu bertawasul Berkirim Al-Fatihah untuk Kedua orang tua saya Abi Wa Umi saya Yaitu Muhammad Marjuki Sutawa Dan Ibu Tugiem. Allahu ma salli wa salli wa barik ala Sayyidina. نيم <تصفيق> و Dengan mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Saya mengijasahkan keilmuan saya Dari para sepuh dan dari para kiai Semoga bermanfaat dan barokah ilmu ini Dijib Jafar Soti Data lakunya puasa tiga hari mutih Atau bisa juga bila ruhin Dimulai hari selasa dan malam terakhir Tidak boleh tidur dan tidak boleh makan, minum dan rokok InsyaAllah khasiatnya untuk keselamatan, kekebalan, dan juga berbagai macam keselamatan, insyaAllah bintillah. Dan juga bisa untuk sebagai ilmu tolak santet, pembungkam mulut musuh, tolak fitnah dan buat pagar diri dan rumah. Cara menggunakannya baca hijab ini tiga kali sambil tahan nafas. Semoga sedikit ilmu yang saya ijazahkan ini bisa memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku dan juga bisa menjadi amal ibadah untuk diri saya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal tidak berkenan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Semoga kita bisa menjadi saudara seduluran selawas-lawasnya saking belas kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sir yeah. al-azza